Indahnya Pantai Simelu Karya Muhammad Riyadi Oh Simelu Begitu indah namamu Si Melu yang dikelilingi pantai-pantai yang indah, aku begitu terpersonal melihat indahnya pantai Si Melu dengan alunan ombaknya yang begitu. Persona, sehingga aku ingin Merahimu dari dekat Tiba-tiba angin membisikan Di telingaku dengan tiupan alus sehingga menerpa seluruh tubuhku, dengan membelai diriku yang kesepian di tepi pantai, di tengah kerinduan sambil kunikmati. Sukuan alam pantai Simelu Indah, dari ujung batu belayar sampai ujung batu alafan, dengan budaya Nandung Simelu yang saling kuat dan kental dengan alunan sair nandungnya berpesan si melu tangguh si melu unggung si melu sejata Bersama kita bisa membangun Simelu yang tercinta Selamat hari jadi Kabupaten Simulu ke-22 12 Oktober 2021 Salam Simulu <SILENCIO>